Dan juga semua utangnya sudah lunas. Salam ulullah warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya ya, ibu-ibu semuanya. Karena saya yakin ibu-ibu ini sudah lebih pintar. Apalagi kalau untuk ngajar di SD, SD. Eh, di TK <guluh> di PAUD ya, ngajar di TK di PAUD. Pengalaman yang kita organisasi terkait dengan dan juga TK itu lebih banyak. udah saya sini cuma sedikit berbagi mungkin saya juga narkotnya sering. sering gitu <laughs> dengan sesama guru pernah ya dengan uh, sisa sendiri mungkin sering ya bagi-bagi emosi ya buku guru yang enak gak bagus enak dengan buku ini aku gak mau diajar sama buku ini Terlalu biasa kadang-kadang menolak dia, menau dia Allah. Seperti, jadi hal-hal seperti itu banyak sekali konflik terutama kita ketika kita di tempat kerja. Yang harus kita lakukan apa mengelola konflik tadi? Sebenarnya orang berkonflik, orang berkonflik dari sisi Penyebab konflik antara lain kenapa disebut orang itu konflik? Perbedaan persepsi selama sama ngomongkan fasilitas sekolah bisa satu guru dengan guru lebih beda ini orang tua persepsinya adalah, si penting sekolah fasilitas anak ini ya tapi kalau pas sekolah, persepsi eh, si penting guru, guru nek alasan terus kenapa? kenapa berapa? mungkin karena biayanya kurang ada yang merasa enggak tegel ada yang merasa enggak tegel nih e, mau ngeprok-prok gawain pada pada guru TK ada yang merasa? merasa belum belakangnya ada? ada ya? ya saya merasa juga ngomongnya isi dan, aku, sekolah pun dikiru um, bayar guru ini jilin ini sumber daya kan kita kurang bukan sumber daya keuangan, sumber daya manusia itu juga tumpang di kebenaran antara lain beberapa tumpang tinggi misalnya ini tanggung jawab lingkungan kamu tanggung jawab kebersihan kamu tanggung jawab dengan uh, kurikulum tapi kadang-kadang asli ada bersinggungan disitulah yang kadang-kadang ada namanya Zinosystem sistem itu adalah kemampuan jasa tim. kelihatannya uh, kesannya bagus tapi Pemikiran segala macam, guys. Bisa gak? Bisa gak? Bisa naik naik mobil yang sama Tapi uh, Supirnya Bisa ke Jogja gak? Bisa ke Ke Solo, Bisa gak? ke gak? Bisa gak? Bisa tetap jalan ke Jogja Tapi akhirnya gak? Bisa gak? gak? Bisa gak? Bisa Kita Bisa gak? Nah, ke solo? Kenapa Bisa ke Bisa Kita Bisa gak? Bisa gak? Empati sesama guru, empati ini ini jadi masalah. Orang-orang makin ke sini makin orang egois dan dan apa? Tidak mau ikut merestakan uh, -kak akan seperti orang lain. Salamet dari guru. Ya tidak jelas dari guru nengenin anak itu, bos Monggo gosain cari guru lain. Anda dulu adalah gitu. Salahnya jadi guru gitu. Jam-jam gitu. Kita latihan berevaki, latihan kita coba posisi kalian itu. Mengimitasi gerakan-gerakan yang ada di sekolah Setiap hari Minggu. Setiap hari Minggu. Iya. Itu jadi narasi lagi dia yang narasi ya. Dan itu harus sama jadi kuat. Bisa orang enggak jadi tukang kan juga bukan rumah. Kalau bukan rumah ya. Hari ini please bahkan bahkan ya beberapa sekali itu kepemimpinan itu ada dana khusus dana khusus di beberapa orang terkhusus saya belajar tentang kepemimpinan ada dana khusus profesi. tua perempuan naik ini harus ada dana khusus untuk fashion <tuk <tuk <tuk nek, papa, ayo, harus ada dana khusus untuk make jalan-jalan makan enak ya gitu strategi inovasi untuk kegiatan seperti itu banyak sebentar maka saya ngomong eh uh, pembelajaran 5 hari, 5 jam kerja saya satu sedujuk 5 hari jam kerja uh, 5 hari jam kerja saya 5 hari jam kerja 5 5 nya disini saya sama <laughs> gimana? saya, <laughs> saya, <laughs> <bagaimana>? saya, saya. <laughs> lima hari kerja, lima hari kerja, maksud saya ini ya sama sih <laughs> lima hari, lima hari kerja itu Senin, selasa Rabu, kamis jumat satunya untuk revesi guru-guru baru bar. ya minggunya untuk keluarga install pikiran device mesin, maaf mesin motor menjengah langit terus, jadi cepat terusan ya ya cepet ya. rusak motor itu diadong keing dilirai ke sius dan rocek nyala keingin lagi gudus penyakit siswa harus belajar caranya gimana? belajar cari buku belajar HP ini bapak ibu coba tak gelarkan gelarkan hampir ya? semuanya gak setak musik pelatihan di protein mendapatkan simpati dari orang tua. Ya. Semenin. Hei, tapi ini gue pitokan, gua main di sakudrang. Tapi apa? Tapi lo, ini buat-buat-buat kayak gitu ada komunikasi guru-guru, guru-guru kumpul bareng satu kelompok ya. Uh, eh uh, uh, teman-teman semua kita kumpul yuk kita bahas kayak ya, peningkatan sekolah. Yuk kita sama-sama bareng belajar bareng. Muspen, Muspen, naik umur nggak berhenti. Guru ini, hehehe, hehehe, hehehe, hehehe, hehehe, hehehe, hehehe, hehehe, hehehe, hehehe, hehehe, hehehe, hehehe, hehehe, pak balik tekan lemah, ke abis kesel nah wis, saat tekannya di lakonnya satu dua, ini. Ini, ini ini permasalahan guru kita, ha kan? hampir semua guru kita lakon ini kenapa kita, bayang misalnya tadi, makan niwa kolaborasi dengan teman studio, eh, warga sekitar sama anak-anak pernah permakan niwa sekolah-sekolah di kenapa? itu ketika kita bisa taruna. PK tuh boleh kalau karang boleh PK tempat ini ilmunya biasa ilmunya dengan cara kayak gini apa? memberi bener Di SD secara terang-terangan seperti ini ada SD mana lah, mana lah SD inovatif memberi dulu baru nanti akan dapat muridnya kan? Ini bisa bapak ibu semuanya bapak ibu semuanya terang di masyarakat sekitar, Masyarakat asal Bicaranya di PKKANE, KI. Kalau ibu mampu masih murid ke TK saya, tak kasih bukannya tujuh puluh lima lima ratus nih ya maksudnya imt itu kan ibarat juga dalam bentuk kuat ingin ngeponge ya kasih kasih kesempatan dia bu tekan hari kalau hari itu pasal kalau itu ada mau kegiatan tekanan siapa itu kan dia lama-lama kan itu tv Ya, kalau persi, buat kita menjadi ketika-ketika uh, kita -ketika lebih tinggi, kalau mau kita menjadi pekerja yang lebih efisien. Kalau kita mau berkolaborasi dengan masyarakat, stakeholder, dan guru, tenor bonegora, susah-susah. Nah, mau ke Jogja, enggak usah naik becak, naik becak nanti, manisin, naik motor, naik langsung cari motor, gelis. Cari jalan tercepat, langsung jujur, waktunya cepat efisien. Itu baru kita mampu berkolaborasi. Begitu juga ketika jadi kepala sekolah, jadi pemimpin, ketika kita mampu, oh, oke kurikulum ini nanti kalau ada apa-apa kita bisa bersinbar. Atau sebulan sekali kita rapat kurikulum. Nah, nanti yang memimpin adalah uh, guru yang menceritakan kurikulum. Otomatis dia kan. Berbeda topik, topik apa Dipaksa mikir. Sekarang tuh itu rata-rata. Guru di sekolah-sekolah, kita menjadi itu apa? sangat berpengalaman. Itu juga salah satu. Saya berharap itu memang untuk berharap. untuk berharap itu memang sangat berharap. Saya berharap itu memang sangat berharap. itu Sabar Kim Abot merokok, lupa ya lupa ya. Sabar Kim Abot ngantuk banget, merkoh hari esu, wa go, neherdaya cantik, kelas satu kudu sabar, tuk soklim, budaya. Bukan. Untuk melihat pasangan pasangan mulailah mulai, dengan karier mandor ini. Ini penting. Bapak ibu semuanya nanti bisa nggak ya? Oh bisa bu. Gak mungkin gubernur orang bu. Gak mungkin. Lagi sekolah mulai tercipta hingga tercipta, apa namanya, uh, komunikasi saling penghargaan, saling memberi masukan, segala macam. Temukan cara yang, uh, cara untuk mengeluarkan mereka dari tim mereka, zone, dari zona nyaman mereka. Beri mereka sempatan untuk bergabung dalam ibu e, ngajar sampai jam berapa biasanya? 10. jam 10 ya? Pulang jam? jam 1 10 sampai jam 1 kenapa ini? belum jam? boleh keyek, terus kok parah siswa tahu banget sih lo? saya sering liat, sering liat, orang ngobrol tukang keyek jam ini, jam sampai jam 1, itu waktu berapa jam? 3 jam. Langkah pertama, mungkin kalau ini e, yang kalau Islam bisa ketika sholat itu ada untung. Setelah itu disusulnya, e, e, duduknya dari budaya ketika di kantor duduknya bareng yeah. lah, kamu sih ini kantor di si ini mau warung, si jif, ini barung si jif, ini barung ini, ini, ini, ini <ti> kelas ini di ini, ini, ini. ini untuk bangun itu, langkah pertama yang bapak ibu semuanya bisa lakukan adalah ketika istirahatnya duduk bareng di kantor duduk bareng di kantor itu akan memulai kehidupan. Dan pancing, eh bu, uh, jenis macam ini sekali. Nervosis gitu. parah sih. Eh, mesti itu kepala itu mau, mau sesuatu, gitu. Jadi, puji mereka, hargai mereka. Kalau kita pun belum bisa menghargai ini, hargai apa yang bisa kita sampaikan. Eh bu, sepatunya baru, luar biasa, saya jadi pengen tahu meskipun biasa <gifat> itu namanya bentuk apresiasi pengadilan <gifat> beri mereka untuk menuntut, -menuntut solusinya satu orang dikasih tanggung jawa uh, bisa kerjasama dengan itu. bisa juga untuk guru-guru baru. dia harus kerjasama sekolah kepala kepala kisah lurah, bikin eksorai, gitu kasih mau jawab apalagi orang-orang baru dikasihkan tidak pernah. pasti senang ini kenapa kita harus kolaboratif karena ini, manfaatnya ini sementara kita butuh kepemimpinan kolaboratif apa itu? ini, praktek manajemen yang bertujuan untuk membawa manajer, eksekutif dan staf keluar dari silo untuk sama. silo itu apa? Silent tugas dan tanggung jawabnya ya aja atau jalan apa tanpa harus beda atau berbeda fungsi. Nek kurir punjak mau ke sepuluh rumah toh, ngurusin tangga sarpras, sarpras Padahal itu semuanya sebenarnya terhubung kan gitu. Ya. Itu yang harus kita saling bantu, saling tolong-tolong satu. -tolong kalau eh, kolaborasi rata-rata mencari cara pendapat ini tinggi kalau pensiun lama meminta mencari satu pun men mencari satu kesempatan tapi tren sekarang Dia mencari keragaman dulu mencari beragam pendapat ide mengeluarkan satu ide membangun strategi dan memecahkan sebuah masalah kan gitu oke okay ketika mau rapat harus disampaikan bahkan saya, ketika saya ajar manajemen rapat, rapat ya harus disampaikan beberapa hari sebelumnya dia akan sampaikan topik yang akan dibes jadi ketika di dirapat selama alaikum Bapak Ibu semuanya memudahkan Bapak Ibu semuanya rapat rutin jalan segini hari ini tidak akan dibahas saja ini, ini, ini dari ini selesai belum langkah berpikir dan membawa solusi atau ide-ide kreatif untuk pelaksanaan atau tema-tema seperti di atas. Kita. kita akan diskusi bersama dan mencari solusi yang terbaik. Rapat orang rapat? Jam segini di sini. Ototelah. Oh, <tuh>, Kerasa ibu ya. Ini, lalu ketemu yang kolaboratif, manajer dan hasil kerja menciptakan lingkungan yang glossy, yang berbau, ya. yang memberi energi pada diri, meningkatkan interaksi dan sedang budaya menjahit, mencapai, mencapai, mencapai, mending ya mending capek ya. capek tapi kerja sama orang yang sama-sama mencapai, mencapai, mencapai, mencapai, mencapai, tapi saling mencapai, jadi kadang kalau ada yang seperti itu nah, kita lakukan balas, tapi balasannya balasannya yang paling seperti laut kita melempar batu melempar mereka membalasnya ikan dengan udang, kan gitu filosofinya ketika orang membantar jahat atau terbaik sama kita, bukan hanya sebenarnya dia sebenarnya yang jatuhnya tapi dia sebenarnya peduli, tapi caranya ya terang ya kita berikan yang dia mau. kok <tuk> berkorban terus pak? Jadi ya, dari kepala itu berkorban, maksud bawah itu berkorban terus. Aduh ya Allah. Ini langkah pertama kepemimpinan kolaboratif. Mengidentifikasi dan mengakumulasikan tujuan bersama yang menyatukan sebagai kompak komandir dan anggota tim. Jadi gak apa-apa ide dari kita sebenarnya, tapi biarkan itu keluar kita pancing beru. Terima kasih tuh bapak-bapak yang tes sekolah yang memberikan ide yang luar biasa pada setiap ide dari kita. Kita cuma pancing ngobrol tentang itu, terus dia muncul ide-ide. Otomatis, komitakan dukung dan dukung, Pak Lurah, Bu Rasma, gitu harus, uh, apa sih ya, bahasa yang, bahasa yang bagus ya? lamis <tuk> lamis tapi sih positif, ya. Beberapa cara dari list yang ada sini, untuk Jakarta, lalu kemudian ada dalam foto sebesar sebenarnya, sebenarnya mereka berbeda. Kepalanya berbeda, alumninya berbeda, umurnya beda apalagi Bapak Ibu semuanya ini mungkin ketika juga beberapa tak-kata dengan saya ya kan? kepala tiga gitu ya ini guru-guru baru tuh kan dia kepala gak habis, sih baru kepala sudah bikin jaman bu walau pikirnya belum tentu sama dengan kita ya bu ya kita rambut yang bisa kamu lakukan kayak dia nih apa-apa, kita dorong begitu sudah komite cari komite sekolah komite sekolah harus direncanakan Ingat itu ya komite sekolah siapa kok jadi komite harus direncanakan Ya, kenapa? semua kenapa kan harus jadi komite sekolah yang yang royal yang bagus, yang ini, yang ini gitu nah bagaimana cara matipulasikan pulangan waktu? sisihkan waktu untuk fokus pada anda tanpa gangguan Jadi, ketika kita mau artikulasikan tujuan bapak Ibu semuanya, jangan fokus terus di Fok, jangan fokus terus ngajar, fokus terus bagaimana cara fokus TK ini untuk ke visinya kan? hmm. seperti SD moment ya, inovatif dulu ya kita sampai jam berapa dulu ya, pas siapin ya jam 10 malam ya Jumlah 10 malam, bikin Renestrat, SD SD Muhammadiyah. Bikin sampai 10 malam sama dengan, dengan guru-guru SD Muhammadiyah Perkes. Aku yuk memenuhi mereka pada Solo, pada mau gitu. Dengan apa-apa juga, bikin Renestrat jangka pendek tahunan, 5 tahunan sampai uh, 10 tahun. Ini kami, uh, saya dengan guru-guru Jelayani -guru, lagi memenuhi Jika. Review untuk rencana kemarin dan juga kita overpaying rencana tahun Ini, ciptakan suasana yang tepat, Bu Bapak. Mak. Ketika guru baru datang, ini teknis sebenarnya. Jangan, jangan guru baru datang langsung kita kasih kerjaannya. Uji dulu dulu, uji dulu. Pak. orang meliuniknya pisau, banyak-banyak yang sambil heeeeh, eh, sekalian luar masalah begitu juga ke komputer ke komputer, kayak eh, misalnya ibu-ibu uh, di sini, angka istimewa materi memanfaatkan, punya kemampuan uh, eh, punya fasilitas tadi kan? untuk mengartikulasi tujuan memanfaatkan kita, kita perlu istirahat sekolah itu perlu istirahat untuk renung-renungkan renung langkah yang sudah pernah dilakukan itu berapa? Ibnu, orang-orang kalau perjalanan mau ke kampung, yeah. ya di tengah-tengah jalan -tengah berhenti kurus istirahat kadang sih, madet berhenti kok, tidak boleh jalan sebentar lalu mudi, oke, generasi orang jalan arah sebentar lalu stop terhenti. begitu jika perjalannya sekolah, perlu berhenti dulu istirahat, lihat. Yang sudah dilampaui sudah benar belum? Sudah sesuai alur belum? Alur berikutnya tantangan ke depan bagaimana? Punya apa ini? Biarkan mereka yang mau. Jadi di ke depannya dengan paling nah, gak apa apa. Untuk jadi kepala kepala yang menginspirasi kita harus sudah berkendel maka gak nyolong tau bu? Itu loh yang kata. Tepuk tangan mereka isi Kita apa menekukan orang gaji ini Hanyaran kepala sekolah meneng Apa <tuh> <Isi> jangan Bu <tuh> Jangan Yang pertama kita sendir Terutama masyarakat sekitar Bapak-bapak masyarakat dekat Undang mereka supaya yang maju sekolahnya Sekolah maju Mulinya banyak bayarannya tambah naik, buruh mati, seterah hati-hati loh kembali sekolah ini -oh hati-hati kita kalau padahal membayar orangnya sesuai dengan penargetnya sebenarnya kita bisa melakukan tapi kita tidak melakukan goldin loh yaa, goldin, sopa gudin ini yang boleh kata ya, kompeten dikomet, ketika sudah punya apa, komit dan juga buat diri anda bertanggung jawab ya tadi itu ada tanggung jawabnya saya tidak aja <tuh> ya kesel <tuh> ya langkah kedua kalau tadi masalah tujuan ketika pemerintah orang langkah keduanya adalah pimpin tim lintas fungsi atas ambiguitas berpikir kreatif dan esik-multitaktis pertama mau sekolah itu hancur tanamkan ambiguitas, ambiguitas kebingungan kebingungan sekolah itu kebingungan murid guru itu lama-lama sekolah hancur ketika ambiguitas atau persepsi yang berbeda terhadap sesuatu kita harus menjelaskan maksud sekolah ini tuh ini, tujuannya tuh ini ini gimana sih, katanya Gak boleh Gak boleh apa namanya? Baca tulis hitung Tapi kok Buku kepala baca tulis hitung Ajarinnya, gimana sih? itulah lama-lama yang Dijelaskan Anak sekarang TKK masuk bertolong berapa? 5-6 ya Jangan kita mungkin indeksi lagi nah, sambil itu jawabannya aku aja kali ini zaman saya, masuk SD nya 25 tahun saya di SDS-nya tahun gak pakai tetas segala gak pakai TK kenapa? yaitu ambiguitas banyak amiguitas lagi? Masya oh. kalau saya sedang ingin makanya kalau kita menyampaikan -nyam, dengan salah satu sampai bener apa ini? ya bener <gifat> ya ketika <bener, bener. gifat> ya berpikir secara berbeda karena bukan karena kamu di hidup baru dengan karakter setiap pemimpin yang sangat berkorelasi dengan agak kondifikas itu, itu, itu, itu ya. tiktok haram hukumnya jangan gini, gitu, kan ada kan, buku yang suka main tiktok kamu tiktok karena di sebuah lah yang mereka ini, mereka kita, gak apa-apa mereka -apa, hukum tapi ya, harus orang harus berkesuai nama ptk tetapi lebih seneng kan gitu? ptk kita juga makin terkenal kan gitu kan jadi kita harus tau oh ini pengendali tiktok oh ini pengendali instagram oh ini pengendali apa pengendali oh, oh ini pengendali Skincare, oh ini pengendali belarisa nek belarisa bilang, benar oh kamu mau belarisa kamu kenapa? cobain kata berkat kalau bagus kalau berusaha peterlalisa saya siapa entah orang-orang analisa mau supra itu kan jadi kayak gitu-gitu kan lebih seneng ya indah-indah linggir-indah linggir -indah -indah -indah. okay. <gifat> seperti itulah karena 5 menit jadi saya agak cepat lah ya nanti saya beli pak ikin ya terus siapkan di tambahan dividen itu adalah untungnya ya ketika kita mau ngomong sama uh, step bergerak terus harga ini ide baru jangan ngomong, ah ide itu mah udah kita lakukan jangan ngomong gitu jangan terburu-buru menilai jangan terburu-buru ngasih pener pada guru kita, pada stakeholder kayak ngomong kita misalnya e, ini TK bagus loh Ada acara-acara atau PKK oh pak, sudah kita lakukan jangan gitu pak, idenya nya habis, bagus, bagus ya, pak. Kalau mari uh, kita terapkan ultimat akan kita terapkan lagi untuk pengumpulannya warga kami minta tolong panas begini. Jadi ada teknik komunikasi yang berjalan ya, di sana. Yang kedua haji misal bukan yang ya, susahnya haji di apa kerja keras, simple. Nah, jadi baik kita uji kita tuh jangan terlalu berlebihan natural aja jangan uji guru kita orang lain sekitar kita yang berlebih ya dia kan sukanya desain ya gak pinter ganda jangan uji ganda ya. jadi ya tadi benar identifikasi dia itu pengendali apa Iya, bapak presentasinya ujah dengan cara yang memaksa mengaku kepentingan organisasi untuk les secara berbeda dan dunia. Ketika kita mau ngomong proyek, Pak Bu kita mau bangun kolam untuk pembelajaran di TK kita. Dan kolam ini adalah kolam edukatif satu-satunya di pertama kali di Indonesia. Lalu nanti di kenapa nah, satu kolam ini? Nanti ada ininya, ada ikannya, ada lerinya, ada kolam besinya juga, ada kolam bola atau kolam ini. Ini nanti bisa kita akan besar juga, Pak jadi apa? TK kita include dengan tempat wisata keuntungannya apa? nanti jenengan, kalau berhasil mengembangkan ini bisa jadi lurah terbaik di Kabupaten berikan wisata itu maksudnya ini berikan keuntungannya yang mereka terima orang tua gitu ketika kita punya problem presentasi ke Kali Murni tunjukkan keuntungan yang akan mereka terima dan bikin itu serasional dan serentai mungkin jaga komunikasi dan ini, kolaborasi bapak ibu semuanya ini kan di TK kalau pengen butuh tenaga dalam segera masuk surati UMM Unima yang sekarang Unima surati Unima langsung ke Dekan FKIP tembusannya, nanti langsung membukus minta malah siswa PPL minta, minta, minta, minta malah siswa praktek ini selalu dikasih, nampak dapat siswa sekarang semua melakukan praktek semua kegiatan praktek yang lebih dari 2 bulan bisa diakui jadi KKN pesan KKN ngajar jilid lebih dari 2 bulan ngajar TPA bisa lepas dari KKN ikut pengabdian dosen bisa lepas dari KKN jadi ketika kita butuh tenaga ngomong sama mahasiswa butuh mahasiswa butuh berapa banyak? banyak mahasiswa ya saya juga kalau ke SD, Allah butuh guru ngomong saya ya tapi kalau yang baik-baik banget, Yunani dulu kalau butuh mahasiswa, support supportin kesana kirim HMJ himpunan mahasiswa jurusan pokor SD ini kan juga kalau Bintek apa itu ya HMJ Pak Allah itu juga baik, -baik. Oh. kalau bentuk tenang, kita mau bikin nombak gandeng gandeng wengeng ini ga berani ngomong tak ngomong ya. belum saya juga dike teman-teman temen tau iya iya iya iya satu menit makis. ya saya sok aku ras mau jembat ngisi, perpultong mbak ya isinya aja <laughs> ini loh, gitu. gitu. pilihnya kesiasan di auditorium pas 10 menit lagi terus dan itu 2 jam ini dan ini juga baru tadi pagi aja. yang latihan ada menjari kehidupan break di awal hingga eksekusi hingga presentasi dan ciptakan kondisi berkelanjutan untuk pekerjaan di masa depan. Ide, hargai ide. Yang paling mahal itu sebenarnya. Untuk nyari murid banyak, untuk nyari orang bangun sekolah sma itu kacau sama dengan lembag. Kita nggak punya uang, bicaril orang yang punya uang. Makanya kan. Saya mau ke sekolah untuk bangun. Kalau mending sekolah, perbaikan sekolah, sekolah. Saya biasanya langsung datang ke rumah pacar kepala sekolah dulu. Di sini ada lama. Pabrikan waktu kakak. Usaha paling banyak orang tua di sini. Saya ini, waktu itu sekolahnya ini. Kan? Eksekusi, jangan lama-lama. Itu, itu, itu, ini orang tidak yeah. lagi orang tua lalu lari. Ya, yeah. yeah sampai lebaran gereja, lebaran orang banyak ya tadi presentasi kan. setiap ada keberhasilan apa kegagalan apa social media. Pak, gimana ya tulis orang, nulis orang tuh beli tulisan kita bersama-sama sekoran kok. gak punya uang kita kasih lebih beli lima puluh itu sampai seratus ribu. kalau kita sudah punya artikel sudah punya fotonya, kirim ke Magelang Express. sampai 100.000, 150.000, tergantung juga ke sampai seratus Ya, Atau 101.000. Atau 101.000. Atau 100.000. Atau 100.000. Atau 100.000. Atau 100.000. Atau 100.000. Atau 100.000. Atau 100.000. Atau 100.000. Atau 100.000 contoh ini terakhir terakhir terakhir kalau ya. orang, -orang tahu dia tidak dia ada ya, ketika pekerjaan selesai, yang terpenuhi mereka berkata, bukan saya tetapi kita melakukan itu sama itu memimpin, meskipun sekolah maju berkat ibu semuanya tapi akunlah ibu sudah menuju usaha-usaha apapun yang anda lakukan, ini dampak jauh lebih besar daripada yang anda katakan apa yang anda lakukan, yang dilakukan daripada anak-anak, lebih besar daripada yang anda katakan kembangan khususnya dari kegagalan, kekesasaan dan kegagalan adalah dua batu loncatan paling pasti menuju sukses gak ada kegagalan, kegagalan sejati adalah dia tidak mampu belajar dari peristiwa yang dilakukan sebuah perusahaan yang ada di adalah kemampuan mengkomunikasikan sesuatu yang diinginkan Itulah kenapa terbalas orang jadi menjadi komunikasi Belajar Google iso internet iso Youtube yang ono Nonton cerita koron Ini nonton cara memotivasi cara berkomunikasi cara memimpin Ada saya tidak cinta ini. Ya, ya Oke, ibu-ibu semuanya eh, Coba tangan ya Tangan-tangan Tangan, bukan paham ya, Tentunya Aku bercantai ya, maaf Bercantai ya Bercantai ya, jangan ambil hati ya Tangan Ikuti kata-kata saya ya Saya bersyukur Hari ini, saya saya gembira hari ini Saya gembira hari ini. Saya, hari ini. Saya hari, ini. Hari, ini hari ini dan seterusnya Saya akan jadi yang baik Akal, sambil bilang, "Masuk akal!" Sebab, "Masuk akal!" Sekian dari saya,